Halo guys, welcome back to Catatan Kaki Masih bersama saya, Fanny Abda <tuk> iya, iya, Dan kita udah kedatangan siapa? Tolong dikenalin Bapak Agus Ini teman saya, Pak Oh iya? Wow. Ini saudara saya karena... oh, Sekarang naik ya, saudara? Iya Kemarin temen? Iya Saudara, Terus Be besok bisa Ini so benar, saudara kan? Kita kan saudara ya? Banget Saudara puro rambut siwi, Pak <laughs> <guluh> uh, Aku, Wih, nama asliku sebenarnya Wiwi miranti Segitu. oh Tui. miranti mungkin miranti. miranda pak miranti. <laughs> miranti. miranti itu yang itu ya apa apa untuk hai tuh oh miranti Ya dari tadi itu gini salah fokus nah, apa anda sange dari tadi aja. enggak lah salah fokus. <laughs> dan hobinya tuh sekarang ngapain uh, mungkin dengerin lagu olahraga juga olahraga pak oh suka olahraga suka yang berkeringat harus berkeringat oh, olahraganya gitu. di mana biasanya di dalam kamar. Biasa oh, yang oh, dia tanya, ngapain? Kerja atau kuliah atau? Aku sekarang kerja. Mau lanjutin kuliah sih tahun ini. Oh, berarti baru tamat apa? Atau... Tamat ke 2 tahun Lalu. Oh dua tahun lalu. Eh. tapi kerjanya di mana, Wi? Aku kerja di notaris, salah satu notaris. Oh, notaris. Nah, notaris, Pak. Tuh. Yang nulis nota, Pak. Oh, itu notaris, notaris. Kalau yang nulis resep, eh uh, resepsionis. <laughs> oh, iya, enggak resepsionis. <laughs> <laughs> nah, berarti kakak bibi nya kan kerjanya di notaris, ya. Di uh -huh. ya, selama iya. pandemi ini kerjanya kayak gimana? Kantornya buka cuma setengah. Setengah. Oh, kira kira MP <laughs> setengah, <laughs> setengah. Iya. Jadi orang-orang gendut enggak bisa masuk, Wi. <laughs> <laughs> <laughs> Jangan body shaming, Pak. Oh, enggak, Pak. Nggak. Saya tuh lihat dia kayak kayak Angelina. Nah, jolly iya, Bali seksi Jol. dia, Pak. Iya, Kok tahu yang jenis? Oh, enggak tahu gak. Kalau Mi Halefatau, tahu. oh, <laughs> <laughs> tahu. anda tahu <laughs> Halifah lebih tahu daripada Angelina Jolie, man. Hebat ini. sih sering ya? Enggak. Sering gini, sering kerja, Iyi. sering olahraga. Kan tadi bilang ya. sering olahraga. Oh, enggak sih, enggak terus sering. Itu tugasnya ngapain aja sih kalau notaris notaris tuh? Kalau di kantorku sih banyak, bukan cuma di tanah aja, tapi akte jual beli tanah, oh. terus balik nama. Ya, segala macam itu. Buku nikah bisa gak? enggak? lah. Oh, enggak bisa. Oh iya, buku nikah nggak bisa, Pak. Perjanjian-perjanjian mungkin bisa. Oh, perjanjian bisa. Kayak umpama perjanjian saya berjanji restoran ini dengan restoran lain gitu. Kan bisa kan? Bisa. Oh, gitu, Pak. Emang ada gitu, Pak? Janji yeah. antar restoran. <laughs> Kerja sama <laughs> kan. Oh, kerjasama. <laughs> kerjasama itu perjanjian, Pak. Kenapa restoran kerjasama sama sama restoran, Pak? Kan Ber mereka saingan, Pak. <laughs> iya ya, contohnya apa dong? Ya coba pemerintah. saham. Ah, kan tuh. Siapa tahu restoran A mumpung lagi jebol, kita kerjasama dong. Mana? Kan bisa. Ada loh oh, restoran kerja iya, iya. kerjasama. Contohnya? Restoran gini dengan Ab apa namanya? Ya. <laughs> Pokoknya ada, cari aja di Google. <laughs> <laughs> iya. Statusnya Kakak Wiwi ini apa nih percintaannya Pacaran atau iya. lagi single? Lagi single Parent. dan lagi mencari Oh lagi mencari? Uh. Oh, oh dia lagi sayembara Lagi mencari-mencari pasangan ya oh, iya. oh iya Oh berarti status Kakak Wiwin sekarang nih masih jomblo? Iya yeah. Berarti dulu pernah pacaran dong? Pernah At Tidak, Kenapa bisa putus? Sebenarnya sampai sekarang belum ada kata putus huh? Cuman aku kayak uh, tumben banget pacaran sama Bule? Bukan oh. Yang <laughs> lebih dewasa lah oh tahun di umurnya emang, ya gimana tuh kok bisa putus tuh kenapa Kak? iya sebenarnya nggak ada kata putus cuman kayak ya udah udahin aja los kontak uh, si masing dah, ceritanya tuh gimana kenapa bisa loskon nggak dia uh, kerja keluar-keluar mm -hmm. negeri terus uh, aku tetep yang nggak ada main apa-apa belakangnya dia kayak tetep uh, ngebiasain bangun tidurku sesuai dengan jamnya dia uh -uh tapi tiba-tiba dia lost kontak aja terus aku cari tahu ternyata dia punya pacar deh di luar negeri lah nah sekarang kan kakak Wiwi kan udah putus nih uh -huh. kenapa nggak mau mencari penggantinya untuk ya sekedar untuk mencari hiburan kayaknya nggak perlu dicari deh tunggu uh -huh. aja yang pas soalnya derajat cewek sama cowok udah udah ini udah setara sih iya sekarang kayaknya zaman cewek nembak sama cowok nembak cowok tuh kayaknya udah biasa deh aku bakalan nyatain kalau aku udah ngerasa bener-bener nyaman nyaman, nyaman. kalau belum daripada aku maksain kasian juga cowoknya. Nah. Oh iya benar. Aku tuh misalnya ada orang uh, yang ngechat duluan tapi aku enggak tahu dia misalnya dari mana walaupun iya. Haru, aku tuh harus tahu siapa sih orangnya siapa teman-temannya uh -huh. oh harus circle sosialnya Ia, harus tahu juga iya. wow keren soalnya, soalnya iya, iya. gini men kalau kita pacaran sama orang uh -huh. kita juga harus berdamai dengan sosialnya meriah, uh -huh. gitu. harus saling menghargai Harus menghargai. Ya, belum tentu circle-nya dia sama circle-nya kita sama jadi nah, itu bener. biar oh. gak ada saling larang misalnya sama temen -temen. Nah, iya, iya. cowoknya berjuang banget biar kamu berubah untuk bisa suka sama dia bisa gak? tetap mau gak? bibi kalau emang e, perasaannya berubah jadi suka ke media enggak apa enggak apa-apa oh. apa. <laughs> soalnya kan enggak semua pacaran tuh berawal dari suka sama suka. Iya, kan? iya benar. ada yang cuma dijodohin sama temen-temen bener bisa jadi tapi aku kebanyakan dijodohin sama temen-temen nah kau ini kan lagi proses mencari nih kali ini tipe yang kayak gimana sih cowoknya harus harusnya kayak gimana sih biar bisa dapetin kakak Wiwi aku sih enggak ada tipe yang penting dia orangnya dewasa, deh. Walaupun misalnya dapatnya umur yang lebih yeah. kecil, tapi bisa ngajarin aku. Ini saya. Mumet banget di rumah gitu. Oh, gitu, Pak? Iya, mumet ya. Karena Corona ini, kita nggak bisa keluar kemana-mana. Iya, dan anjuran pemerintah emang harus kita harus di rumah saja. Iya, kan di rumah aja, ya, iwi. di rumah aja sih, selain tuh ngantor sama kesini. Ya? Ini keren sih, Pak. Maksudnya, ini menggalakkan kita untuk tetap di rumah saja. Benar, ngelihat kau sini jadi pengen di rumah saja. Di rumah saja, <laughs> sampai <laughs> terus, <laughs> sampai new normal. Iya, iya, sampai ada new normal. Iya, dari mana kan belinya? Iya, ibu Pak ini dimana Pak ya? Tadi kita dikirimin dari produk di Instagram tadi, ya. Iya. Kalau kalian pengen ngelihat kata lo baju baju di rumah saja bisa langsung cek ig-nya di @tshirt di rumah saja. Iya oh, iya. Itu di seputaran Cemerana. Biar Kakak Wiwi ini menunjukkan keenceran otaknya. Ya. Yeah. Karena ini bertujuan untuk kita berpikir sangat cepat. game nya itu kita akan melanjutkan kata dari setiap orang yang ada di sini. Gimana kesurannya langsung aja cek video kali ini bro uh, untuk kata kuncinya itu bebas tapi ada hukumannya nih gue biar apa? biar ada tantangannya gitu loh oke okay? yang salah nyebutin katanya yang terdisuruh story story apa ya WhatsApp Oke okay. tapi kita udah memastikan kalau WA kita udah di -hide dari ibu bapak <m <raising>. <m mantan mantan agus mantan agus epidemic mantan agus epidemic mantra mantan agus epidemic mantra mantra saya mantan agus epidemic mantra saya keluar mantan agus epidemic mantra saya keluar dalam mantra agus epidemic saya keluar dalam salah salah dalam <laughs> mantra belum Mant dari siapa dari kakak Wiwi, tolong disebutin lelang, lelang grandfather, lelang grandfather, grandmother, lelang grandfather, grandmother toko, lelang grandfather, grandmother toko emas, lelang grandfather, grandmother toko emas, stepson, lelang grandfather, grandmother toko emas, <laughs> <laughs> apa sih tadi trapstone? ah nggak tahu dia pak. Ah, salah. Salah. Buat story what? lagi. Kata selanjutnya dari Agus. Berdikari. Berdikari sendiri. Ah. Berdikari sendiri pasti beraka. Berdikari sendiri pasti beraka Indonesia. Berdikari sendiri pasti beraka Indonesia 2017. Berdikari sendiri. Pasti beraka Indonesia 2017-2020 <laughs> Berdikari sendiri Pasti beraka Indonesia <laughs> <laughs> hey, Ego blok, blok anjing Anda men Emang salah kok <laughs> <laughs> Nanti kurang Nanti kurang leh Bagus coba dulu Sayur Sayur borak Sayur borat bayam Sayur borak bayam cuka Sayur, Borak, Garam, Betadin OOOOO oh, coba Kok garam? Kok garam? Ah anjing bot. Spatula, spatula, Tuan Craft Sepatula Tuan Craft Spongebob Spatula, Tuan Craft Spongebob Patrick Spatula, Tuan Craft Spongebob Patrick Squidward Spatula, Tuan Craft Spongebob Patrick Squidward Sandy Sepatula Spongebob benar tuh fancream fancream <laughs> Bumblebee Bumblebee balon Bumblebee balon story Bumblebee balon story Maya Bumblebee balon story Maya, Bumblebee, balon story Maya pagi Bumblebee story Maya <laughs> balon benar <co. laughs> Rumput, rumput, cremation, rumput, cremation tetangga rumput, cremation tetangga sore rumput, cremation tetangga sore Raja rumput, tetang eh, rumput, <laughs> rumput, ya, rumput, salah rumput, rumput, rumput, rumput, rumput, Mandelson Honshu Opening Grand, Mandelson Honshu Opening Grand Hotel, Mandelson Honshu Opening Grand Hotel tu cinta, ah. Mandelson Honshu Opening Grand cinta tempes, <laughs> Mandelson Honshu Opening Hotel salah, salah Grand, Grand dan udah kelar ya jalan sambung kata kita dan kayaknya dimenangin sama kakak Wiwi ya terima kasih sama kakak Wiwi udah mau datang ke sini kakak. ya terima sampai kasih sama. banyak kakak Wiwi cantik, cantik iya yang menggoda dan panas saya Gus Chris saya Fanny How saya Wiwi undur diri dari hadapan kamera terima kasih dan sampai, sampai jumpa di sampai jumpa Tutup. <laughs>